Oke, okay, video dimulai dalam beberapa 3 2 1 biar nggak ganggu banyak bro <t> <gifat> ini biar nggak ganggu lagi iya, oke okay. ya, okay, bener itu bener bijaksana anda satu dua tiga Oh, <laughs> Jangan dong. Oh, bikin video dance di Instagram. Bisa bikin. Dan santai. Oke. Hitung nih, hitung, hitung. Satu, dua. jangan ya, nangis, jangan hati-hati ya di <tuh> aku lupa salah, jangan sampai, oh dia, bukan, dia bareng, aku <tuh> jangan ya, jangan ya. dia bilang, <tuh -tuh. Tetap parah? <tuh. <tuh jangan begini ayo kita skip lagi bye bye bye ayo guys ah <laughs> uh, Irfan oh. siapa Irfan Biasanya juga pulang kita Ini, kayak ngomong aja Iya, jangan tanya punya Engkau, iya? <laughs> uh, saya Enggak <laughs> dong. dong enggak punya gitu. gua calon Waduh, calon nampil. Calon itu? <laughs> <laughs> <laughs> Bagus-bagus oh. nah, udah, aku tanya, gitu. oh ini ada yang video-video yang bisa diampilkan oh iya <guluh> ini sih sebenarnya videonya itu datengnya pas lagi gue oh, saya tapi, bahaya, itu, ya, tiga tapi <guluh> tadi juga aku cuma ya, itu aku dan sama kalau tadi juga tadi kalau di makan kalau jangan jadi kalau kita mau ngobongin dulu ngintip kan cuma ekor dikasih sawah dia oh, ya? saya ini deh. saya tidak suka melihat orang kekalahan. ya aku sendiri <laughs> ya, masih kuat. <laughs> dia setengah sendiri itu yang bilang kalau aku sendiri yang makan satu-satu, udah selesai ini kalau kalian mau putih mau gampang bro kalian beli roti kalau enggak oh kita berani sekali ya reviewnya di tempat kalau review itu memang harus jujur kali makan ya? karena nanti kalau pada ini pada di sini, ya? kenal? yang persis. Kita gitu juga, saya salah buat oh shit oh shit bro tuh aja dihantam hantam aku rasa doang, doang. Oh. tidak ada jempol ya? kalau kasih sampai malam sampai berharap. <laughs> sampai sel, satu berharap wow. oh, amat ini makan. Oh. coba jawab jika, dan jadi panceng bukanya jadikan. Cukanya, ya ada <laughs> ya bayar. Ya, itu kali nah, itu... <tuk> nah, itu... nah, nah apa, -apa sponsor ya. kan, eh, aku ngomong ini suka ya? Sukanya ya jadi <tuk> ya jadi... <tuk karena ya, ya, ya. ya, ya, ya, ya, dia lukanya tiba-tiba ngajak suka waktu jadi jam enam tuh tiba-tiba ini dia kalau tiba-tiba kamu selalu cukup. tapi cuma oh. makan, <laughs> karena <digayarin. laughs> lah, kita harus support dia, dia bagus, bagian siapa? <laughs> ini menjadi itu Eh Untungnya, ini Jadi mereka kan, awalnya Aku lupa lupa wow. Nah, aku makanya ngambil kegantinnya dong. mau? <laughs> tidak, sangat buruk wow, lama nah, juga kita Lalu, aku ditambahin nah, ditambah. <laughs> bisa <In. Salah. laughs> ini udah masuk dikit sih, ini bukan image bukan image, kalau aku image baru mungki kan aku badannya kan baru video paling paling Jadi enggak. jawaban di sini juga nah, di sini itu di ya. jadi roasting kan jadi benar-benar jawaban itu pure apa yang ada di otak nah, iya. jadi asli kita support kalau kalau aku yang itu bagian sih pertanyaan Pasti akan pertanyaannya, biar selamanya apa yang pertama dijawab Ada yang pertama Apa yang Wah, gitu tiga ini cokie <laughs> <Murah> aja, ya dikasih, dikasih tatu kasih banyak kalau aku aku lagi itu yes iya yang ini, bisa melihat siapa yang ini yang kalah yang gini ya karena cewek selalu benar jadi yang buat ya karena ini jadi ini lainnya ini aja kali ya Mama boleh dikuat. Kami Entah, Pak. Nanti dalam video dari kami. Ini videonya. Joo zone baby, joo zone baby, joo ada. Oh, ada Mampus. tadi aku menerima, gak ada suara aku dicolok, gak oh, tau ya begini, ya pas aku ya, <laughs> <laughs> ya, nangis apa? ya nggak sabar aku juga kira kalau jadi ini banyak yang berhenti kita mas Gibran Jadi Joni tadi gimana Gimana buka Bisa ketawa-ketawa Agak lepas Dia sangat, aduh, semu, yang Sampai dipindai. Saking pertama kali Rex lama-lama sekarang rasanya gimana? biasanya nah ini beda dari ada faktor baru kan? beda ada batang baru tua pantang apa pantang candaan jangan kok pesimis itu itu selalu rame bagus pergi dari dia semua berputih joni, bang, sorry sorry, apa apa, kat kat jadi dan mungkin kau punya kaca, ah, kaca. Udah nikah dong Udah nikah Kamu kan ada narkas? Udah nikah Dari mana sih bro? Cuman muat nikah Sebagai Regone MX ya, Udah lama nih kan banyak udah buat video Cuman dengan video ini mungkin ada sedikit segitu Apa sih? Pertama, maka itu tuh eh. mahal ya video hari ini mahal <tuk> Kalo gak ada yang nonton Kok buggy <tuk tuk> Dan Ya, seru <tuk> Pertama kena perlu mikir ide ya. Kata-katanya gak perlu ada kameramen. Kameramennya cukup profesional. Dia bawa kamera sendiri. Wow. <laughs> Saya dimodelin sama kameramen. kameramen. Saya rasa babu. <laughs> Jadi bab nanti dia ada di description. Subscribe channel dia. Jadi punya Jadi hidung doang. ada gitu. lihat. Aduh sempurna aja langsung Saya tidak pernah makan terus Baru kali ini Agak sedikit berbeda saya sekarang sini saya kurang kurang Oh shit! Oh shit! anjing? Hello, Like, comment, subscribe, and share. Saya Manuela. Saya Julian. Saya Ilfan. Saya Kamil. Don't do it to me.